Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah hari ini Soalang akan melakukan perluasan lahan khususnya di area 2 uh, tepatnya untuk area SD uh, Soalang Kulakarta perluasan lahan ini dalam perapihannya melibatkan sisa siswi di FM Soalang yang mana dengan kegiatan perapian ini merupakan bagian dari program funding dari teman-teman SM salam keluarga. Panding ini nantinya akan digunakan untuk uh, mencukur kegiatan mereka yang akan melakukan ekspedisi laut dan juga uh, yang akan melakukan naik gunung ke Gunung Pakandai Selain untuk panding untuk situasi di Sulawesi perluasan perluasanan untuk uh, area Sulawesi Tenggara ini juga membuka pintu yang seluas-luasnya untuk masyarakat di sekitar purwakarta khususnya untuk terlibat dalam proyek ini itu dengan membuka wakaf tanah bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menjadi lahan pendidikan di sekolah alam Ya, eh, sekarang kita akan tanya tanya sedikit nih ya, dari di kelas ICM yang sedang melakukan eh, kegiatan pemberian lahan untuk perluasan lahan pertanian. Dan nah, dan ya. ah, ini siapa? Ahmad. Anu Pak, eh di sini dalam perakitan lahan ini ada tujuannya enggak? Tujuannya sudah. Tujuannya. Oh, feasible money ke mana gini sekarang kelas berapa? Uh, 1 HN oh, ini setara dengan level SNT ya. Jadi sekarang di sini ada apa Pandi untuk membutuhkan uh, ongkos dari ya. Uh, Oke. Okay. Terima kasih Anoka sama untuk Ya selanjutnya kita akan bertemu dengan salah satu dari ini. juga namanya siapa dari Pak di sini terlibat untuk kan? apa nih? dalam langkah langkah ekspedisi kelambu. jadi sudah eh, sampai mana nih? tempat uh, Oke, jadi ini hari ini dalam langkah mengumpulkan dana untuk ekspedisi ke Lampung Jadi nanti berapa hari di sana teh? Tiga hari berapa? Nah, Itu dia teman-teman uh, semuanya, misalkan uh, di jenjang kita dengan beberapa tujuan di uh, Makassar, naik paket M yang akan melakukan kegiatan ekspedisi laut ke Lampung dan juga ekspedisi Lampung uh, Gunung Papanjang ini tuh informasi yang bisa kami sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.